Ya, kalau posisi duduk di kursi atau bersila Pak? Ya, kalau anda yang kuat tidak geringen, gitu ya posisi terbaik sebenarnya bukan duduk di kursi, tapi duduk bersila begini. Saya dulu nggak bisa, ya begini 15 menit, 10 menit geringen. Sekarang udah tubuh saya udah sekarang makin umur makin tua, tapi mau begini bahkan sampai satu jam udah nggak geringen lagi. Bersila begini, tangan boleh begini tadi ya atau begini atau udah kayak orang doa aja. Anda udah biasa begini, nah dari samping ini yang nampak di, nampak di bawah ini bukan tulang ekor, nanti sakit tapi tulang duduk. Jadi asal duduknya enak aja. Nah, ini bukan begini ya. Nah, kita bawa, entah di posisi kameranya, jadi duduknya itu gini ya, atau tangan begini. Nah, ini kelihatan punggung ini e, lurus ya, tegak ya, itu duduk. Pak, saya belum nggak kuat deh mau latihan begitu takut kesemutan. Ah, ini ada bantal. Bantal ini gunanya kalau yang belum bisa kuat bersila didudukin. <gifat> Itu ya. Nah, ini udah, dah, lebih enak gitu ya. Ini bisa pakai bantal. Kalau yang biasa menara doa atau di rumah memang sering berdoa pagi yang pakai begini ya. Ah, ini ini kan bisa dibikin sandarannya bisa dibikin tegak, ya. Tapi jangan nanti ada tidur. Ini juga enak nih membuat kita ada lebih tinggi dari lebih tinggi dari lantai kan. Itu membuat kita nggak gergingan. Jadi bisa juga duduk ini. Ini membuat kakinya pantatnya lebih ke atas sehingga kaki ini nggak akan ketekan. Ini juga boleh ya. Kalau punya seperti ini, ntar di minggu ketiga keempat kita akan belajar body scan dengan cara duduk nah sekarang kalau kita hari ini akan sambil tidur terlentang tujuannya supaya bisa olah nafas perut dengan baik maka boleh matras boleh matras yang berbusa begini tapi yang tipis kalau mau langsung di lantai kayu kayak saya punya memang punya lantai kayu bagus nah terus eh, yang ideal itu nggak pakai bantal ya tapi kalau pusing boleh sediakan bantal yang tipis kalau mau pakai bantal yang seperti tadi, saya dudukin tadi. Ini sebenarnya ketebalan. Kalau Anda biasa tidur pakai bantal yang tinggi-tinggi, pasti akan pusing. Ya, udah lebih baik duduk saja karena sebenarnya tidur yang sehat itu pakai bantal ya, atau kalau pakai bantal, pakai bantal yang tipis. Jadi, sebaiknya pakai bantal yang tipis kalau pusing atau kalau enggak ya nanti, ganti posisi di tengah jalan nggak apa-apa. Ganti posisi di tengah jalan menjadi eh, mau coba tiduran sekarang, nanti ganti duduk atau bersila nggak masalah ya. Oke, okay, itu mengenai eh, posisi.